Ada sebuah kisah di mana Yesus bertemu dengan seorang wanita yang telah ditangkap sedang berzina. Dan Yesus datang kepadanya menghadapi kerumunan dan berkata, para siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Namun tidak ada yang melemparnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri, dan berkata kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Hamartia artinya meleset dari sasaran dosa. Dimulai dari indikasi bahwa kita tidak tahu kalau kita dicintai dan Tuhan berkenan atas kita. Dunia berkata, kalau bukan kita sendiri yang berjuang keras untuk mendapatkan kebahagiaan kita, siapa lagi? If you don't love yourself, who else does? Is it true? Kenyataannya, ketika kita merasa tidak dicintai, akan mendorong kita melakukan serangkaian tindakan yang salah yang berujung kepada bencana. Yesus datang membawa kabar baik untuk menyatakan kasih Bapaknya. Kamu sangat dikasihi dan kepadamulah dia berkenan. Roh Kudus bekerja di dalam kamu dan memberi cara hidup yang baru yang sudah ditentukan Tuhan dari semula. Hingga hidupmu tidak meleset dari sasaran. Kita membutuhkan waktu untuk bertransisi, namun perubahan terjadi seketika ketika kita mengalami kasih Kristus. Tindakan kita berubah seiring dengan pembaharuan pola pikir kita. Masa lalu kita, yaitu manusia lama kita, tidak penting lagi bagi kita. Sebab selangkah demi selangkah, kita menjadi sempurna karena ada Kristus di dalam kita. Kabar baiknya, You don't have to earn nothing to get his love. Just go and sin no more because no one ever cared for me like jesus his faithful hand has held me all this way I'm old and gray and all my days are numbered on the earth Let it be known In you alone My joy was found